Satu salam properti. nah Ini saya ada di lantai tujuh uh, Royal Sentuh Park apartemen yang di LRT City di Sentuh, ya. Uh, lantai tujuh ini merupakan uh, fasilitas. Jadi ini ada satu tower tadi dalam bentuk tiga, satu dua tiga dan kita ada di lantai ketujuh fasilitas umum. Ini keren sekali ya rumah 21 tertarik dan di sini nanti akan ada transportasi LRT City menuju Jakarta. Ayo kita swing fasilitas apa aja di lantai 7. Nah, ini kita coba jalan-jalan, ini keren banget, ada tiga tower. Ya, ada 3 tower. Uh, tadi di belakang ada pemandangan lapangan bola ya tadi ya. Nah, kita coba lihat viewnya. Ha, <laughs> Royal Sentul Park nanti uh, LRT City akan stasiunnya di sini dan akan ada jembatan yang menghubungkan uh, Agri City Central dengan Royal Setapak. nanti kalau mau beli apartemen di sini kalau beli landed house nya di Agri City Central, tentu harganya masih uh, masih lebih murah di sini tadi kita lihat harganya kita tanya tadi masih di bawah 20 juta per meter square ya nah, kita keliling lagi nanti kita lihat so unitnya ya wow tapi anginnya cukup kencang nih ya. ini ada kolam renang anak nih banget keren Aku mau liatin katanya ada ada lapangan basket nih. Nah, ini lapangan basketnya. Nah ini kalau kita lihat kan. Keren banget ya, uh, towernya nya uh, Biasanya kalau model begini itu, sirkulasi udaranya berputar ya. Ini kalau pagi-pagi gitu, bisa untuk jogging dan bisa untuk ngopi-ngopi gitu. Pagi hari sebelum uh, berangkat ke kantor. Uh, kita sekarang akan lihat suyuditnya ya, Sobat Rumah 21. Oke Sobat Roma 21, tadi kita seharian sudah keliling di apartemen Royal Sentul Park ya, apartemennya keren banget. Apartemen ini nanti akan ada stasiun LRT dan akan connecting dengan uh, perumahan Adi City. Ini adalah ciri khas dari hunian yang memang cocok untuk milenial. Jadi Sobat Roma 21 kalau mau beli hunian bisa milih salah satunya. Di depannya ada Landed House, Adi Sentul tapi harganya sudah di atas 1 miliar. Nah, tapi kalau cepat Rumah 21 pengen hunian yang di bawah satu miliar, sebenarnya ini Roya Sentopak ini juga jadi alternatif, uh, masih bisa di harga 600-700 juta untuk uh, satu kamar. Dan konsepnya saya lihat tadi juga Sobat Rumah 21 bisa lihat, uh, cocok untuk hunian, dan ke depan kalau LRT-nya beroperasi kan jarak tempuh daripada lokasi ini dengan uh, Sudirman akan sangat cepat sekali dan saya selalu bicara bahwa jarak itu tidak diukur dari uh, apa namanya uh, jauh dekatnya tapi waktu tempoh Sobat Roma 21 yang tertarik untuk hunian di uh, sekitaran Sentul Sentroporgor bisa hubungi Roma 21 salam properti